yang menarik itu adalah gini orang gunung kidul itu termasuk <tuh> pergi ke puskesmas itu terkait dengan mereka itu nggak cuman kalau sakit jadi kalau kepengen sehat mereka tuh ke puskesmas dengan harapan disuntik yeah, yeah, jadi yeah. kalau pas pasaran pas pasaran uh kunjungan ke puskesmas tuh rame banget karena semua pada sakitnya nopo pak nopo mbah butuh nopo nopo nih pengen sehat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 Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah dokter, dokter Ida Savitri Laksanawati. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan. Bekerja di sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Juga di Pusat Kajian Kesehatan Anak dan Pusat Kedokteran Tropis. Saya kira sibuk sekali, kurang satu, satu apa ya? Jadi, sebetulnya saya, saya itu meskipun saya dosen betul, tapi saya ini sebetulnya orang Kementerian Kesehatan. Oh iya, jadi eh, iya. uh, base eh, uh, anak work saya ada di Rumah Sakit Umum Pusat Tetap iya, Tajito. Iya. Ya, tapi saya sebagai dosen pendidik klinis di FKKMKUM. Nah, ya. Dokter tidak bisa cerita tentang pengalaman praktek yang mengesankan khususnya sebagai dokter umum waktu di Gunung Kidul maupun sebagai residen silahkan ya jadi uh, salah satu yang mengesankan gitu saya itu kan jadi dokter PTT kan yeah, Dan yeah. bukan dokter kepala puskesmasnya hmm. <gif> ya waktu itu kayaknya si Gunung Kidul tapi termasuk yang susah juga karena kan nggak ada air hmm. ya uh, kemudian wilayahnya juga termasuk wilayah yang agak sulit juga <tuh> yang menariknya adalah gini saya rasa sampai sekarang kali ya orang gunung Kidul itu kalau membawa orang sakit yang sakit satu tapi yang nganter gitu waduh bisa sa, apa itu sak trek, yang <tuh> banyak banget jadi satu ketika udah datang malam-malam saya kan sebagai dokter PTT saya tinggalnya cuma di seberang dari puskesmas saya yeah, kos yeah. gitu kan <tuh> malam-malam datang oh hiruk pikuk gitu kan pas banyak banget yang nganter udah pasannya udah ditaruh di uh, tempat tidur gitu kan. Oh sudah benar padah ribut. Pundini hmm, niki doktere, ya, pundini niki doktere gitu. <laughs> saya mencungul di antara kerumunan, "Hei, eh, ini." oh saking banyaknya orang mereka enggak tahu kalau saya udah di situ. Jadi jadi saya, saya merasa, ya ampun, ini sampai akhirnya, udah nih sini saya dokternya yang lain. Tolong, silahkan keluar dulu. <laughs> jadi, saya apa, muncul di antara kerumunan orang-orang itu, <clears throat> dan eh, waktu itu masih apa ya, masa di mana orang itu, orang gunung itu, termasuk <clears throat> pergi ke Puskesmas itu terkait dengan mereka itu nggak cuman kalau sakit. Jadi, kalau kepengen sehat. Mereka tuh ke puskesmas dengan harapan disuntik. Yeah, ya, yeah, jadi yeah. kalau pas pasaran, pas pasaran, oh kunjungan ke puskesmas tuh rame banget. Karena semua pada sakitnya nopo mak, Apa, mbah, butuh nopo-nopo pengen sehat harus disuntik. Kalau belum disuntik tuh nggak mau pergi. <laughs> Seperti itu, ya sudah kita main suntik aja gitu. Kemudian pengalaman saya yang lain. Itu pas masa-masa saya eh, di PTT itu kan tahun 90 ya, sampai 93-94. Itu eh, pas KB lagi kencang-kencangnya juga adalah pemasangan ini, susu. Hmm. Jadi eh, kayaknya saya ini banget ya, kayak termasuk yang waduh sehari itu kalau pas lagi ada dibawa sama teman-teman apa PLKB gitu kan wah oh, pada yang mengantri itu pasang susuk bongkar susuk itu udah kayak set set set, set gitu lah <laughs> ya itu salah satu eh, apa pengalaman pengalaman apa waktu di puskesmas ya sekarang kan udah kayaknya udah nggak ada apa ya susuk <laughs> uh, ya saya kurang ikuti saya <laughs> uh, <laughs> uh, kemudian dokter Ica kan pindah ke Sarjito kemudian <laughs> jadi uh, apa dokter di klinik di Sarcitos di, di rumah sakit Sarcitos pengalaman uh, ya, apa enak. yang pengalaman apa yang mengesankan juga kejadian yang mengesankan di Sarcitos ya jadi di Sarcitos saya tepatnya sih lebih tadi ya setelah saya selesai ya. apa PTT kan tadi ada jeda waktu sebelum saya mengambil apa, pendidikan dokter spesialis saya sebagai asisten riset tadi yeah, yeah. kemudian ketika saya masuk lagi kan saya sebagai presiden ya residen gitu ya saya pernah hmm, pengalaman yang apa kurang baik tapi itu membekas ya di saya adalah uh, ya mungkin karena saya masih residen junior gitu ya saya belum terlalu paham bahwa uh, itu merupakan gejala awal gitu ya gejala awal dari satu keadaan yang buruk gitu saya jadi waktu itu saya dengan ya ada-ada kan ya, pas tandem gitu ya ada yeah, yeah. ada senior saya juga yeah, yeah. nah kami menganggap waktu itu kondisi anak itu masih baik gitu ya hmm. karena uh, masih stabil ya, memodonamiknya bagus sehingga kita pulangkan dengan nasihat nanti kalau <tuh> ada apa eh, kondisi seperti ini segera kembali gitu ya Nah ternyata pada waktu betul dia memang kemudian datang lagi ke UGD eh, kondisinya itu sudah enggak terlalu bagus ya dan kemudian eh, dalam perawatan ya, mungkin dua hari pasiennya meninggal itu waduh ya sebagai presiden gitu kan kita harus melaporkan ya mm. itu di, di, di forum kasus dan ya memang intinya adalah mungkin kita belum mengenali tanda awal dari eh, kegawatan gitu ya jadi eh, kalau misalnya ya kita tidak bisa berandai-andai ya Alinya kalau misalnya pasien tersebut eh, pada waktu kunjungan pertama itu di observasi di rumah sakit barangkali ketika dia mengalami kemudian kegawatan lebih cepat untuk dilakukan intervensi gitu ya <tuh> karena kan ternyata ke mungkin kekawatannya terjadi di rumah pada waktu datang mungkin uh, kita sudah tidak terlalu bisa berbuat banyak tapi yaitu itu eh uh, apa ya saya, saya, saya bisa merasakan apa ya waktu itu kesedihan gitu ya orang tuanya dan saya merasa Aduh ini apa kita, saya kita gitu ya, ikut berkontribusi karena saya ternyata saya belum cukup gitu ya, belum cukup memahami perjalanan penyakitnya dan tidak bisa mengenali dengan baik gitu. itu itu ya, menjadi ini ya, apa pembelajaran yang luar biasa gitu. jadi setelah itu juga jadi jadi antara apa ada ada sedikit kecemasan gitu kalau apa sebaiknya di pondokan aja ya <gitu>, gitu kalau ada ada yang serupa gitu kan selalu selalu kemudian apa ya teringat kembali, oh yang dulu pernah pernah apa yang penting adalah ini apa lebih baik kita observasi saja gitu, gitu sebelum mengalami keadaan yang seperti itu gitu, itu salah satu kemudian yang lain eh selama residensi itu mendapatkan apa ya ternyata kita bisa menjalin apa ya uh, hubungan antara dokter dan pasien itu tidak hanya sebatas apa hubungan profesional ya bahwa kami sebagai pemberi layanan kesehatan dan mereka sebagai pasien itu berlanjut gitu ya jadi hubungan <tuh> pertemanan gitu ya uh, sampai kemudian uh, saya, saya juga pernah punya pasien Pasiennya itu penderita leukemia ya yang masih remaja dan memang dari awal sejak terdiagnosis prognosisnya kurang bagus sampai akhirnya pasiennya kemudian meninggal <tuh> itu saya masih terus apa ya berkomunikasi dengan orang tuanya sampai kemudian orang tuanya punya putra lagi putranya juga sampai udah tambah gede itu masih masih terus berhubungan ya karena dulu ikut merawat pak almarhum putranya cara saya pengalaman-pengalaman seperti itu itu juga <tuh> membuat apa ya bahwa hubungan-hubungan profesional itu uh, bisa terus berlanjut uh, hubungan kekeluargaan ya dia ya, pertemanan gitu. Kalau mau kalau mau menceritakan soal kasus-kasus apa-apa itu uh, banyak banget. Tapi ya, ya. itu salah satu yang ya, saya agak okay. ini ya, berkesan ya bagi saya. Ya, ya. Sekian dulu obrolan kita dengan Dr. Ida Safitri Laksanawati. Kita sambung berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik. Sampai jumpa.